teman-teman hari ini kita mau jalan-jalan ke Alkmar Alkmar itu adalah salah satu kota di Belanda bagian utara dan kita sudah sampai di Alkmaar tapi mau singgah beli dulu poverches. Poverches itu pancake ya yang ukuran kecil tapi agak tebal kelihatan itu karena mengembang ya di enak dimakan dengan puder sauker atau gula halus dan tega, tapi cuaca hari ini eh, dingin sekali. Kelihatan tenang, tapi sebenarnya dinginnya menusuk sampai di tulang. Kita sudah berada di jalan ini, jalan namanya Langestrat. Di sini adalah sentrum atau pusat dari Alkmar. Di situ ada semua pertokoan. Yang kelihatan torennya itu adalah eh, house namanya Kalau eh, tidak sa dalam bahasa Indonesia itu adalah balai kota Tapi sudah tidak dipakai lagi Balai kota ini sangat terkenal di Alkmaar Karena dibangun sekitar abad ke-14 tahun ya. Tahun 1400an dibangun Dan sudah dijadikan monumen nasional Tidak dipakai lagi Selain ada banyak monumen nasional di sini, ada juga toko-toko pakaian. Yang kelihatan ini di di depan itu adalah gereja tua yang namanya The Groote op St. Laurents Kerk. Just pretend the camera is not here. Oh my god, someone is filming. Ja, doe maar. Kijk wat mensen doen. Als we het er niet zou zien. Yes or no? Ja mijn peers ik er kan niks nog halen. I, I know maar. Next one. Kom hey. maar mijn haar wordt ik moet het misschien wel weer zwart. Oh, 65. Al die andere leuke <laughs> En Ik wil heel goed. Die andere kopi sama Asmara dan Martin enak ya enak Asmara Martin apa yang kamu punya itu Asmara coklat coklat. coklat ya ah, coklat, coklat. coklat panas ya dengan selah kalau Martin cuma kopi biasa ya. Mm -hmm. Kopi hitam. Kopi hitam. Saya ambil latte sama apel tart. Gue apel. Nah keselak toh? Huh? Sama kita ber bertiga jalan-jalan di Alkmar. Di sini, tadi pagi senang sekali waktu anak-anak. Ayo, Mama, kita jalan-jalan ke Almar lagi bagus cuaca tapi ya eh, tiba-tiba sampai di Alkmar hujan banyak angin <laughs> aduh bisa nggak tahan saya bilang yuk, yuk kita minum kopi habis minum kopi <laughs> karena kedinginan nih kita singgah lagi ke H&M, tambah itu beli baju ya <laughs> yang biar agak panas jadi mas maret tambah beli baju lagi untuk ekstra supaya apa tidak kedinginan ah Habis di H&M minum kopi langsung pulang <gifat> kedinginan di luar uh entah ampun dinginnya apalagi kalau hujan tambah angin di Belanda ini paling dingin kalau ya musim hujan ah untung sudah ada makanan nih tinggal memakan sudah siap di meja ah makan dulu ah makan malam kita hari ini ubi dengan kentang yang warna orange itu adalah ubi yang dihaluskan dan eh, dimakan dengan eh, salad yang pakai saus yogurt dan juga ikan yang diasapi yaitu ikan kembung dan crackers terima kasih teman-teman sahabat, family yang baik yang sudah menonton tolong ditekan tombolnya ya karena gratis loh supaya kami, da, Martin dan Asmara tetap senang buat film untuk kita semua semoga menghibur thank you guys for watching hope you enjoyed the vlog like, subscribe and uh, hope to see you next time peace